Yo cik cik cik cik balik lagi bersama otong spin kali ini kita akan review kemkot overlebes ya seluruh. kita bawa modal seratus ribu saja ini poti 100.000 seratus saja sudah cukup lah, ya slur kita main di bed berapa ya 1200 dua ratus boleh sih atau dua ribu empat aja double check aktif kita coba quick dulu ya eh, turbo dulu 10 kali oh ya yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 situs tergator tersolid sampe rojaga dunia akhirat. Di sini kalian akan dimanjakan dengan RTP, RTP live nya lah. Live, RTP-nya tuh live nggak yang eh, lain, cuk. Langsung ke aja untuk linknya ada di pin komen. Jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di RTP 8000, cuk. Modal modal free, bisa Jp, jp nah guys cuma di sini langsung cobain aja untuk linknya ada di pin komen. To the game kita coba 10 quick ya. Ayo, us, cijen nih. Cincin turun nih anjir sejenis turun kuning boleh hijau boleh ungu ikut enggak apa-apa mau, wow, ayo kasih yang mantap-mantap nah, gelasnya dulu kecas ya asik. enggak mau juga lumayan deg-degan juga kalau main di modal-model segini tapi di bed 2400 lumayan daging dider semoga kita dapat freeze freeze mantap ya skater isi daging layar selur, seluruh seluruh semoga semoga saja ya terus kita coba lagi halo jatuhin jatuhin skater skater mantap muus uh, atas kuning kasih skater nggak mau hijau kuning boleh nusul ungu boleh anjir atas ungu, eh, atas kuning kasih nah, dah. Huh alah ini rek kok keter bukan petir anjir ayo us oh us oh us kalau us ya kita main di jam 0 hampir jam 1 ya RTP tadi di dulu sih 85 mana wis lu main di RTP ijo ini kayak gue selalu ingat kan untuk cek RTP game level langsung, seluruh Kalau di RTP 8000 tuh ada. Intinya langsung cus buruan, coba jangan ragu, jangan bimbang lah. Mainnya tuh. sini, uh. skater pertama, saldo sudah tipis juga semoga ada isinya, ya Yuk lah, langsung kita cas saja. Yus, kasih paham petir dua. Waduh. Ternyata semua tuh. Tapi rangka sing Ayo, konekin connect. dulu dong. Tuh lumayan. Hijau nyusul atau ungu, kuning boleh. Anjir, kuningnya eh biru dulu sih harusnya. Kalau biru jadi itu ungu turun, kuning jadi anjir maaf. Kamu udah datuju lumayan ser. Aduh ungunya kurang, nanggung sekali bro. Uh, kalau cincin turun nama mau. Dudu dudu dudu. Huh, Aduh, petir dong. Nah, atas mahkota kasih petir juga boleh. Lumayan, nambah ibu kali sebelah. Nah, ya, sekitar 69 9 namah. Ini free spin ya, guys. Ingat, ini free spin. Hey, kasih paham. hijaunya jadiin dong. Tidak mau juga. Hmm. Hmm. Itu jadi kuning atau biru nusul. Boleh lah enggak mau juga anjir mau sesama boleh itu nah gitu dong kecahilan gigi anjir anggung semua sama lumayan tambur 18 51 ya 150-an lumayan kalau di-fresh pencipti lagi tetap bersih bukan gue ini ya seluruh saya utama lagi seluruh hijau nya jadi kuning boleh ikut nusul atau biru kuning biru jadi mahkota turun atau hijau hijau dulu jadi merahnya dong jadi 28.000 petirnya mana tuh petirnya dulu us dah ya, lumayan 18 aduh tiga kali bodoh JP co ratus ribu ini cok oh, mantap kali emang RTP delapan ribu enggak bohong RTP nya seluruh selur wah wow, langsung buruan aja cek langsung buruan aja cus linknya ada di komen. jangan ragu jangan bimbang. Cuk cok modal 100.000 dan naik 900 kita coba cari profit profit tipis lagi lah ya seluruh kalau emang nggak ada kita langsung auto kabur saja kita coba-coba dulu apakah ada pecahan pecahan mantap atau kode-kode untuk boy lumayan tadi kaget juga hijau pecah segitu merah pecah segitu mantap Tiga puluh ribu kali dua puluh tiga mantap cok! Kapan lagi tuh main modal receh bisa CP ya? Cuma di RDP 8.000 ribu langsung cobain aja untuk linknya dari pin komen. just buruan langsung kasih daftar seluruh. Depo satu berapa apa, tapi selalu saya ingatkan lah ya, sur Jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian, jadikan hanya sebagai hiburan saja. Jika ingin bermain-bermain dengan uang dingin, bukan uang uang dapur, biar otak kalian nggak ngebul. Jika ada uang-uang lebih, uang-uang dingin, bolehlah mampir ke situs kami karena di sini RTP-nya dijamin gacor seluruh. Seusnya gacor habis, langsung cus aja untuk linknya ada di pin komen seluruh. Jangan ragu, jangan bimbang, mainnya cuma di sini karena di sini WD berapapun dibayar lunas lur depo 5 menit, 15 menit, kelar, WD jutaan pun sama, langsung cus aja linknya ada di pin komen. Back to the game, Lur Kita coba cari skater-skater sekali lagi ya semoga dapat rispin sekali lagi sambil kelarin spinnya juga kita coba terkoyul bukan Wah, udah ngantuk banget seluruh tumen-tumennya petirnya mantap sayang pecahannya kurang sudah biasa tuh kali 24 sama tambal cuma 600 perak saya kasih frispin sekali lagi lah kuning jadiin dulu anjir enggak mau Uus, uh, birunya boleh ungu boleh us Uruh, cincin turun dong. Satu lagi cincin turun dong. Anjir, atas makanya tak kasih petir dong. Gak mau hijau, skater lagi. Anjir gak mau juga. Duh, duh, duh lumayan. Ini nih kus. Ini JP, enggak JP. Kita langsung kabur ya seluruhnya. Ingat JP, enggak JP kita kabur karena udah cukup profit juga. Atas hijau kasih petir dong uh lumayan tambel udah 8 di awal ya ini JP nggak JP kita kabur lah. udah capek julur. udah JP lumayan juga hijaunya uh, jadi gelas atas kuning kasih petir Aduh nggak mau atas gelas kasih petir dong Nurut sekali kau Tampil udah 10 kecahan mantap 80.000 ya Nuduh, lumayan-lumayan-lumayan udah 100.000 lebih semoga bisa JP di atas satu juta lah ya seluruh kuning jadi mahkota JJ eh, jadiin dulu biru jadi mahkota turun pasti anjir mahkota pecah dong birunya sekalian hijau dulu atas mahkota kasih petir kuningnya jadiin juga dong aduh gelasnya jadiin juga dong anjir mantap kali us mantap us 10 kali 16 ratus 600.000 lagi lu pertanyaan emang kacor bang Buruan nyampein coba langsung ngebutus aja kok, oh, dimain di bed 2.400, Aduh kali 50 enggak connect, tai, tai, tai, tai, cus aja di bed 2.400, sebel jangan aktif, jangan lupa ya mainnya di 10 quick 10 kuik, 10 quick 10 kuik, 10 kuik. Anjir, mahkota pecah lagi, petirnya dong, 60 66.000 masa nggak dapet us Anjir, us yang ngantuk, luhuhuhuhuhuh. Tapi udah lumayan tuh, ribuan lebih. Ayo us 5 spin lagi, kasih yang manis-manis tuh. -manis, merah jadi kuning turunin dong kuning turunin dong hijau juga boleh hijau hijau uruh cincinnya dulu hijaunya turunin dong biru turun hijau turun pasti dong anjir nggak mau sur cuma lumayan sembari buka lidu dua seratus sembilan 8 udah jepit sekitar lebih tuh AC AC AC aduh enak tenang bocor cok kalau serius lagi kayak gini tuh gacor habis enak bener pokoknya yuk hijau jadi atau bungunya ikut anjir Nggak mau tapi lumayan Hai lagi lumayan-lumayan lumayan, lumayan, lumayan. Ah, 1, Calon -calon kita. Ah, 1, Aduh ini tapi jadi 1,9 nih calon-calon nggak mau juli kita adik 1,9 seluruh aduh duduk berhubung kita udah profit kita langsung kabur saja. terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like comment subscribe nya biar saya tambah semangat bikin kontennya terima kasih semua bye bye